Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi file atau hasil rekam OBS atau ya rekam layar atau game yang hasilnya tuh ngeblank ya jadi setelah kalian uh, lihat itu untuk hasilnya udah jadi juga misalnya kalian udah stop recording dan hasilnya kayak gini gitu untuk uh, videonya gitu dan biasanya kalau video yang bisa di play itu ada mini thumbnailnya dan ini nggak ada gitu. Walaupun saya udah coba dengan beberapa format MP4, FLV, MOV dan sebagainya masih tetap nggak bisa gitu. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget sih. Ini uh, mungkin saya terlalu apa ya? Terlalu uh, stres juga sih. Kok nggak bisa gitu? Karena saya pakai uh, Nvidia encoder ya kan dan uh, kalau saya pakai CPU saat saya merekam game yang Ah, mungkin atau mungkin proses yang menggunakan ah, CPU kayak Photoshop atau mungkin emulator itu jadi ngelag -like, gitu saat saya rekam tutorialnya. Nah jadi untuk cara mengatasinya kalian cukup ke settings dan tinggal ke tab advance gitu ya Kalian cukup tinggal ganti aja untuk color formatnya dari 1444, kalian bisa ganti ke NV12, 1420 atau RGB gitu. Jadi sumber masalahnya adalah yang 1444 ini gitu untuk color formatnya. Jadi di sini saya ingin uh, tunjukin aja untuk yang pakai yang versi 1444 ya untuk uh, color uh, formatnya gitu. Di sini sih kita mau lihat dulu ya untuk start recording Uh, tapi itu doang sih untuk cakang ngefixnya kalian misalnya mau coba dan stop video ini juga silahkan jadi di sini saya ingin coba untuk stop recording dan ya hasilnya nanti bakal kayak gini nanti bakal ngebleng kayak gini dan kita coba ganti aja uh, sebenarnya saya sih untuk saya gitu ke NV12 atau yang manapun bebas asal jangan yang 1444 gitu misalnya di sini saya ingin ganti ke uh, NV12 kita akan oke okay, stop recording dan ya yeah, stop recording terus kita stop aja dan nanti hasilnya bakal bisa dibuka untuk videonya dan ada mini thumbnailnya berarti kalau ada mini thumbnailnya ini bisa dibuka gitu untuk videonya atau mungkin bisa diedit bisa diplay dan ya yeah, nggak ngeblank dan nggak korup gitu intinya kayak gitu aja dan ya yeah, gitu doang sih untuk cara mengatasinya gitu dan cukup mudah juga kalau mungkin kalian menggunakan NVN encoder contohnya kayak saya di sini uh, di settings sini saya menggunakan NV encoder bukan x264 kalau x264 itu menggunakan CPU dan ya uh, hasilnya bakal jadi lebih lambat gitu karena kalau saya misalnya multitasking misalnya sambil rekam juga ya mungkin bisa jadi lebih lambat karena memang menggunakan CPU gitu dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text watching. bye bye